Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Ahlan Selamat datang di Ahlan Talks edisi Ramadan. Yang mana pada episode kali ini Kita sudah kembali bersama guru kita Al-Ustadz Jailani Imron Hafizullah Ta'ala Assalamualaikum Saat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah khair Saat Gimana Saat kabar Saat? Alhamdulillah Saat Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Saat Ini... Terima kasih banyak Seth, Jazakallah Khair Seth untuk uh, kehadirannya yang kedua oh, kali saat iya, di kaya. Ahlan Talks ini Seth Untuk sharing-sharing oh, iya, bareng kita Iya, iya Sat. Siap, siap. Jadi gini Seth, uh, di Ahlan Talks episode keempat nih Seth ya, sekarang udah menginjak episode keempat Kita uh, pengen kembali ngobrolin tentang ini Seth, salah satu problematika yang banyak terjadi di kalangan anak muda sekarang Seth Oh nah, iya, silakan silakan. Gimana gimana? Salah satunya ini, Sat. Ada satu uh, permasalahan nih, Sat. Sebuah problematika, Sat. Itu tentang perkuliahan, Sat. Jadi gini, Sat. Eh, uh, ini, Sat. anak sering dengar, Sat. gini uh, banyak dari anak-anak muda sekarang, Sat, yang yeah. ragu, Sat, antara melanjutkan ke jenjang perkuliahan setelah tamat SMA nanti, Sat, atau nggak melanjutkan, yeah. Sat. Karena banyak banyak banget yang bilang gini, Sat ngapain sih kita tuh kuliah karena banyak orang yang kuliah nggak relevan dengan pekerjaannya Seth. contohnya sendiri ada Seth, salah satu kerabat ano saat itu beliau itu kuliah di uh, hukum set terus tiba-tiba pekerjaannya jadi bagian administrasi set kan terus yeah, yeah. ada juga yang kuliahnya bagian kedokteran terus nanti profesinya jadi ini set apa seller mobil saat <laughs> ada Seth, salah satu kenalan anak uh, gitu. nah itu yeah. banyak saat yang bilang kayak gitu Seth. jadi Kuliah tuh sebenarnya gak penting karena cuman ngebuang-buang waktu. Terus, uh, kuliah itu gak relevan dengan pekerjaan nanti kita ke depannya. Terus juga ada, ada juga saat yang sebenarnya mereka tuh lanjut kuliah. Saat cuman mereka tuh gak tahu esensi dari, uh, kenapa sih mereka tuh kuliah? Saat banyak yang ngikutin flow aja gitu, saat ngikutin alur aja, saat habis SMA kuliah. Nah, itu gak tahu saat di kuliah ini, kenapa sih mereka harus kuliah. Nah, gitu saat mungkin, eh. Yeah. Uh, bisa sharing-sharing tentang permasalahan ini gimana, oh Ustaz? dulu, Ustaz. Uh, baik-baik. Sekarang eh uh, Ustaz tanya ke Rakul. Menurut Rakul, tutup botol itu penting nggak? Wah, penting, Ustaz. Penting. Penting. Sekarang nih bagi Rakul, tutup botol penting nggak? Kalau menurut anak penting, Ustaz. Kalau Ustaz, kalau ustadz kasih tutup botol ke Rakul. Hmm. Oh. Penting. Enggak penting kan? Enggak penting, Ustaz. Iya yeah, kan? Iya. Yeah. Atau karet-karet gelang lah Ustaz kasih karet gelang Oh penting enggak, enggak, enggak kepake, Ustaz Enggak penting juga kan? Enggak kepake, enggak kepake kan? Iya Nah, nah jadi sebenarnya kalau kita mau objektif Melihat permasalahan ini Kuliah itu penting atau enggak penting Tergantung kepada siapa hmm. Sama kayak tutup botol tadi Sama kayak karet, -karet gelang tadi hmm. Gimana Ustaz? Iya bagi orang-orang yang Misalnya, bagi orang-orang yang pengen masuk ke dunia akademisi Kuliah itu sangat penting bagi mereka Hmm. Seperti bagi orang yang lagi megang botol, tiba-tiba tutupnya hilang, tutup botol penting bagi mereka. Iya, betul -betul. Nah, jadi penting atau tidaknya, urgent atau enggaknya, itu tergantung siapa yang pengen, yang pengen menuju ke satu siapa. Hmm. Kalau orang yang pengen menuju karir atau menuju uh, menapaki karir uh, sebagai seorang akademisi, makanya ini sangat penting. Nah, hmm. di lain sisi juga, Ustadz juga bisa bilang kuliah itu yang nggak penting. Hmm. Bagi, bagi siapa? Bagi orang yang pengen langsung kerja ya bener, ngapain kuliah kalau seandainya intinya mau langsung kerja, tinggal kerja aja ngapain kuliah, buang-buang waktu Iya betul. karena tujuan, tujuan seseorang atau prioritas seseorang dan orientasi seseorang itu berbeda, maka kita tidak bisa menjadikan beberapa masalah dengan satu timbangan, karena bagi hmm. orang beda-beda kan, kayak ya. tadi Karena gelang bagi kita nggak penting, karena kita nggak butuh sekarang, jadi tidak tidak bijak ya ketika seseorang menimbang sesuatu dengan satu timbangan aja jadi, hmm. kembali lagi ke siapa orang siapa yang pengen kuliah ini siapa, siapa? penting atau enggak itu kepada siapanya siapa. ya. nah itu yang pertama uh, terus yang kedua Ustadz juga bisa mengatakan bahwa kuliah itu penting karena yang pertama kuliah itu menambah kalau bagi Ustadz ya, kuliah hmm. itu menambah wawasan dan juga menambah ilmu pengetahuan hmm. selain nantinya menambah relasi juga ini juga ada kaitannya dengan pertanyaan Rapul tadi yang mengatakan bahwa Toh, juga enggak ada relevansinya ketika kuliahnya A, eh kerjanya B, nah iya, ya nggak sama sekali. Karena tergantung tadi kebutuhannya apa, kita pengen kuliah itu karena apa sih? Nah, hmm. bisa jadi juga ketika kita kuliah, ya, terus kemudian kita mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kuliah kita. Nah, bisa jadi kita dapat pekerjaan itu karena channel di kuliah kita, paham? Gak? Oh iya, sir. bisa jadi Nah sir. iya. Jadi, nah, iya, jadi tergantung buat apanya kuliah tadi. Jadi tidak ada yang tidak penting Dalam menurut ilmu sebenarnya hmm. ya, Karena kalau seandainya tujuan kita adalah e, Mencari pengetahuan Mencari ilmu Ini Ustadz belum ngomong tentang masalah ilmu agama nih ya, Ini masih kuliah secara umum hmm, ya. Secara general Iya secara general Nah maka ini tergantung kepada personnya tadi Tidak bisa diukur dengan Satu timbangan Tadi Yang pertama menurut Ustadz penting karena Bisa menambah wawasan dan juga e, Pengetahuan, terus yang kedua Kenapa kuliah juga bisa penting? Karena kuliah ini mengasah kemampuan kita untuk berpikir kritis. Hmm. Jadi di kuliah itu bukan saja kita diberikan tugas untuk ini dan itu, biasanya mahasiswa mahasiswa yang kuliah juga diberikan beban untuk presentasi, untuk hmm. diskusi, nah dari hal-hal semacam inilah, sehingga e, mampu menimbulkan atau mampu menjadikan anak-anak hmm. yang kuliah ini berpikirnya lebih sistematis dan juga kritis, kritis. berbeda dengan anak-anak yang tidak kuliah meskipun nggak hmm. pasti tapi kalau seandainya kita bisa survei kebanyakannya pasti akan uh, seperti itu ya jadi itu tergantung kepada siapanya penting atau nggak penting tadi dan hmm. masalah relevansi pekerjaan kembali kepada ya siapa tahu dengan kita kuliah ya kita akan mendapatkan pekerjaan dari channel kita, dari relasi kita, nah, dan betul, lain sebagainya. kalau seandainya nggak penting tadi, ya benar. Kalau tujuan kita mau cari duit, yang ngapain kuliah? Kuliah hmm. malah buang-buang duit. Iya betul, mahal saat kuliah justru. Sad, ya? Nah, ayo ayo, ayo, ayo, sangat mahal sekali. Ya tergantung kepentingannya apa, tergantung urgensinya dan orientasinya apa. Terus untuk pertanyaan yang ketiga itu eh, bagus sekali ya. Kebanyakan orang kuliah itu ikut flow dan mereka nggak hmm. tahu harus ngapain. Oke, okay. uh, di sini sekaligus juga ustadz pengen menekankan atau pengen menjawab sebuah pertanyaan sebenarnya yang mungkin dialami oleh sebagian siswa baik dari SMP, dari SMA maupun anak-anak kuliah. Buat apa sih kita belajar? Iya nggak? Iya. Jadi Ini apa? Kita kita belajar itu tujuannya apa? Kita pengen ngapain sih belajar itu? Buat apa gitu? nah ternyata di dalam konsep pendidikan ya itu ada yang namanya tujuh komponen pendidikan ini juga sekaligus komponen ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kenapa kita harus belajar hmm. apa justrad yang pertama adalah At-Tarbiyah al imaniyah At kenapa kita harus belajar karena kita harus ayo, mengajari diri kita atau belajar tentang keimanan apa sih keimanan itu karena kita tahu bahwa di era sekarang Distraksi itu dari dunia luar sangat banyak sekali. Mm, yes. Iya enggak? Salah yes. satunya adalah isme-isme atau ideologi-ideologi yang berada di luar sana. Yes. Nah, kenapa kita harus belajar? Yang pertama kali adalah tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan kita. Mm. Nah, ini usah lebih spesifik uh, menjurus kepada pembelajaran masa agama ya. Yes. Kenapa kita harus masuk pondok? Kenapa kita harus belajar? Intinya, kenapa kita harus belajar itu? poin pertamanya adalah agar keimanan kita meningkat jadi percuma saja kalau seandainya ada seorang yang memiliki titel yang tinggi tapi tidak punya iman yes, bahkan kesuksesan yang hakiki Allah subhanahu wa'ala berfirman si anin nari wa udkhilal jannah faqad nah inilah yang seharusnya menjadi acuan kita inilah yang seharusnya menjadi orientasi kita Kenapa sih kita harus belajar Ya agar kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sebagian dari kita itu sudah sangat familiar dan hafal dengan sebuah ayat Omah Kalaqul Nah inilah tujuan dari pembelajaran sebenarnya, at al-Imania, agar ketika kita keluar ke dalam kehidupan yang sesungguhnya, ya, iman kita itu tetap goyah uh, tetap tegah, mes, tetap teguh meskipun ada banyak diskusi, pemikiran dan juga pemahaman-pemahaman uh, di luar sana. Yang kedua adalah at al-Akliyah. Pendidikan akal sehat Ustaz terjemahannya sebagai pendidikan akal sehat Kenapa kita harus belajar Kenapa kita harus kuliah Ya agar kita mampu untuk mengasah Akal kita Mengembangkan potensi yang Dimiliki oleh akal kita Makanya usah juga saya jelaskan di kelas Kepada teman-teman Sekarang fase kalian ini adalah fase Pembelajar Sedang menjadi siswa Pak. Maka banyak-banyaklah bertanya. Lebih baik kita malu ketika kita bertanya daripada kita merasa sok tahu bahwa kita ini nggak bisa. Oh, iya, betul. Ya, banyak kan teman-teman kayak gitu kenapa nggak nanya? Karena dari awal tidak dilatih pola pikir dan uh, sistematis uh, bagaimana cara mereka berpikirnya. Itu itu di awal nggak nggak nggak terlatih seperti itu. Padahal seharusnya idealnya seorang siswa adalah mereka yang uh, pola pikir titisnya itu kelihatan gitu. Dari bagaimana cara mereka bertanya, dari interaktif dengan ustadznya, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan, uh, ini juga penting. Kenapa? Karena apa? Uh, Karena manusia, ya, ketika kita keluar dalam kehidupan nyata, uh, nantinya ya, kita itu harus ditutup untuk berpikir kritis, hmm. melihat satu objek dari sudut pandang yang berbeda, bukan hanya dari satu, satu sudut, sudut pandang, pandang saja. Nah, makanya usaha juga saya sampaikan bahwa bacalah, bacalah, bacalah. Banyak yakin baca ya. sekolah itu gak penting, iya, setuju kuliah itu gak penting usah gue setuju, tapi yang penting itu satu belajar nah, cuma kan masalahnya, manusia ini terbagi menjadi dua ada yang inisiatif dan juga ada yang apatis nah, betul, nah, bagi anak yang model kedua cara untuk mereka belajar dengan apa? ya dengan masuk kepada lembaga pendidikan iya, Ust jadi pertanyaan bahwa belajar kuliah atau apapun itu nggak penting, bener, eh, avant, sekolah kuliah nggak penting itu benar. Kalau apa? Kalau dia memiliki inisiatif yang tinggi untuk belajar karena yang eh, karena poin yang paling penting adalah apa? Di belajarnya itu, hmm. bukan di sekolah atau tidaknya, bukan di kuliah atau tidaknya, ya kan? Ya, Kalau gitu. bulan ilmu varioh, sahwala. Betul, Seth. nah yang menjadi variabel itu menuntut ilmunya, bukan masuk sekolahnya, bukan masuk kuliahnya. Nah ini hmm. juga sama, ya. Jadi tujuan yang kedua tadi atau lebih aklia ya, melatih pola pikir kita, melatih sistematis dan cara berpikir berfikir, kita, cara berpikir, ya. iya itu sangat penting banget. Jadi kenapa kita kuliah ya karena itu. Jangan sampai ketika kita diajak ngobrol menjadi orang yang bosan kan, yang menjenuh, nggak apa apa gitu saja. Nah iya kita datang kita datang <tuk> pengen ketemu si Fulan ini cuma pengen ketawa doang gitu. <tuk> ada kan kita punya teman seperti itu Aduh, ya? nah tapi ada juga ada juga yang kita datengin seseorang itu tujuannya untuk apa? ya untuk diskusi hmm. menambah wawasan cari gagasan dan ide-ide baru nah itu ya, jadi pentingnya yang kedua dan jangan lupa juga tarbiah akliah ini atau pendidikan akal ini harus selaras dengan pendidikan keimanan tadi artinya apa? tidak boleh pendidikan akal ini melampaui batasnya Hmm. karena sebagaimana yang dikatakan oleh Imam bahwa akal ini seperti mata. Jika mata memiliki batas ketika ketika uh, melihat, maka akal pun demikian, akan memiliki batas Tika ketika berpikir. apa? ketika bersentuhan langsung dengan dengan wahyu. Jadi ada yang memang kita harus imani aja gitu. Nah, hmm. makanya tarbiyah akal ini di bawah tarbiyah uh, al-imaniyah kenapa? tujuannya aga, adalah tadi agar akal selalu tunduk dengan apa dengan firman Wahai Allah Subhanahu Wa Taala nah, nah, ya seperti itu ya. Oke, yang ketiga berikutnya adalah at al akhlakiah pendidikan akhlak moral su. kenapa moral etika kenapa kita harus sekolah kenapa kita harus belajar kenapa kita harus kuliah satunya untuk mendidik akhlak kita etika kita pusat sering umpamakan bahwa akhlak itu itu dan sifat-sifat kita yang kita miliki lainnya itu seperti binatis satu dan nol hmm. contoh ya kegantengan itu nilainya nol kekayaan itu nilainya nol kecerdasan juga nilainya nol tapi kalau akhlak itu nilainya satu keimanan juga nilainya satu hmm. artinya apa seorang laki-laki yang tampan, hmm. yang kaya, yang tajir melintir, yang yang yang, lang, yang lainnya lah. Yang good looking, ya. so. tapi kalau nggak ada akhlaknya. Ya. Tapi kalau gak ada akhlaknya apa? kosong kosong kosong, ada faedahnya. Hmm. Nah, ini juga yang harus difahami oleh kita, para remaja, bahwa hashtag yang beredar di internet nggak ada ada akhlak lah. itu seharusnya menjadikan kita merenung, merupakan kandungan bagi kita bahwa Nah. Sebeginikah? Iya. Bang. Sudah sampai separah inikah segitu itu. Nah, separah inikah moral anak-anak bangsa itu dan ternyata iya. Ustadz pernah menjadi uh, ketua humas hubungan masyarakat ketika di uh, kampus lah intinya. Iya. Ada orang yang Set ini dia masih sibilang, uh, kapan ya? Acara ini dimulainya langsung disobong gitu, dengan tidak dengan tidak uh, tidak adanya etika dan ada yeah. ketika bertanya kepada orang lain. Kita kan kita kan nggak kenal nih, bisa hmm. nggak kenal sama dia, bisa nggak kenal sama seorang, Nah, seharusnya apa yang harus dilakukan sebagai orang yang gak kenal dengan orang lain? Yang pertama adalah jangan sok asik Jadi jangan <laughs> langsung nanya seorang Kita orang akar banget gitu, karena kita nggak tahu ketika seseorang mendapatkan uh, chat dari kita, kondisi psikologis dia itu seperti apa kita nggak tahu. Lagi jenuh jenuhkah? Lagi apakah makanya etika sangat penting ketika kita uh, chat ke orang lain Makanya Ustadz sering sampaikan juga bahwa jangan lupa kalau seandainya kalian chat Buka dengan salam, kemudian perkenalkan diri, kemudian hajatnya apa Baru kemudian di akhir, mohon maaf karena telah mengganggu waktunya dan terima kasih Ada lima poin yang Ustadz sampaikan di kelas itu Nah ini sangat penting karena apa? Karena bener-bener kita ini, kita ini, generasi Y, Z, dan Alpha ini Masuk ke dalam generasi atau masa dimana Akhlak itu mengalami degradasi Mengalami penurunan hmm. Ya Coba bayangkan anak-anak kecil begitu berani dengan orang dewasa Udah oh, bener-bener ada akhlak, hashtag ada akhlak itu bukan lucu-lucuan lagi iya. Tapi bener-bener itu adalah Krisis sih kalau anak sih lebih saat. ke krisis sih sekarang saat. Krisis akhlak iya. itu bener-bener terjadi Seth Dibandingkan krisis nah, dengan iya. pendidikan gitu itu dia, makanya kenapa kita harus sekolah, kita harus kemudian menutup ilmu. Ya, agar salah satunya adalah kita ini memiliki etika yang baik, kita ini memiliki akhlak yang baik. Mm. Lalu kemudian tujuan berikutnya adalah, ini so singkat aja ya tujuan berikutnya adalah kenapa kita harus sekolah, kenapa kita harus kuliah. Ya. Itulah adalah atarbiah at an-nafsiyah, mm. pendidikan uh, kejiwaan, pendidikan diri. Jadi kita harus paham psikologi kita. Kita ini lagi marah, kita ini lagi jengkel. Agar apa? Agar kita ketika bermuamalah dengan orang lain jangan sampai kita menyakiti hati mereka. Karena kita, kita gak tahu batasan batasannya. Nah, Ustadz juga mau mengkritik kalimat atau kata baper yang sekarang ini sedang sedang viral di media sosial baper. ya. Sedikit-sedikit baper. Ini baper, itu baper. Itu bukan baper. Eh, ya. itu bukan baper emang kitanya aja yang kurang ajar <laughs> ya. karena apa? karena kalau seandainya kita berakhlak seandainya kita ini berakhlak menyakiti hati orang lain dengan apa? dengan lisan kita bisa juga ada yang lupa tadi uh, termasuk pendidikan istimaya, slash, slash, slash, sebentar ya. Yeah. salah satunya adalah agar menjadikan siswa itu tidak patis peka Ya, harus peka iya Coba bayangkan sekarang, generasi-generasi milenial kita, itu mereka disibukkan dengan gadget, makanya mereka ee, mementingkan untuk stay at. Kurang peduli sosial. Nah tujuan kita masuk pondok, ya, tujuan kita masuk pondok, tujuan kita sekolah adalah apa? Ya itu tadi, untuk peka terhadap lingkungan sosial kita. Jadi hmm. kita itu bisa mewarnai, jangan kita yang terwarnai. Itu tambahan dari terbiah alistimaya tadi Nah kembali ke an nafsi ya. ya Jadi kita ini harus bisa menjadi motivator bagi diri kita sendiri Nah kenapa orang-orang di luar sana Karena kemudian e, banyak yang mengalami depresi ya. Karena mereka ini Pertama keimanannya kurang Karena sekali lagi orang-orang yang depresi itu biasanya jauh dari keimanan hmm. ya ini kaidahnya. dan orang-orang yang beriman itu dijeluruh oleh Allah subhanahu wa dari rasa depresi Kenapa karena kaidah dasarnya orang yang beriman itu dikasih takdir apapun oleh Allah seburuk apapun takdirnya maka mereka kenapa apa pasti berlapang dada kan bahasanya sekolah Sebenarnya sekarang insecure gitu so. bahwa ini, ya. Insecure so, kalau sekarang bahasanya uh... itu kalau insecure itu lebih ke kita nggak pede ya, hmm. tidak, kalau ini benar-benar mengalami gangguan depresi mental, deh. kejiwaan dan depresi. Hmm. Iya, nah ini ditimbulkan karena apa? Karena tadi, karena mereka ya, jauh dari pendidikan keimanan, dan mereka juga tidak bisa mengenali perasaan yang ada dalam diri mereka. Itu ya. Dan perlu diketahui bahwa atterbiah an ya, pendidikan kejiwaan ini berkaitan dengan atterbiah al-jasadiah. Jadi, pendidik hmm. yang keempat berikutnya adalah eh, yang kelima, itu adalah Aterbia al-Jasadi. Ya. ya, yang kelima, jadi pendidikan jasad kita harus mengetahui bagaimana cara hidup atau pola hidup sehat, karena eh, rakul perlu diketahui bahwa manusia ini diciptakan oleh, subha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, itu memiliki dua unsur. Eh, dua unsur yang pertama adalah unsur tanah, yaitu: Dimana Allah taala menciptakan jasad Yang kedua adalah unsur langit Yaitu roh Dimana Allah subhanahu taala tiupkan ya. Nah, cara untuk memuaskan keduanya juga berbeda Makanya kita tahu kenapa ada orang-orang yang kemudian Udah kaya, udah terkenal, kemudian bunuh diri Matinya karena depresi Kenapa Karena sisi dalamnya itu Bagian satunya lagi kan jasad dia sama Uh, nafsiyah sama jasadiyah ya, ya Kalau nafsiyah ini hubungan dengan uh, Sesuatu yang dari langit ya. Karena ruh itu ditutupkan oleh, oleh Allah SWT Dan ini yang terbiayah al aljas, jasadiyah ini Dipuaskannya dengan hal-hal yang Nampak hmm. Jadi dua hal ini berbeda uh, Dalam Kita apa ya istilahnya Memberi makannya Kalau jasadiyah itu Konsumsinya demi, berbeda ya. Konsumsinya berbeda yang pertama itu, jasadnya itu hal-hal yang nampak. Ya. Kayak misalnya harta, rumah bagus, Lamborghini, dan lain sebagainya. Itu konsumsi untuk, untuk jasad tadi. Tapi kalau konsumsi untuk jiwa, untuk hati, ini kembali lagi. Karena hati ini datangnya dari unsurnya unsur langit, maka memuaskannya juga dengan apa? Dengan hal-hal yang berbau atau datang dari, dari langit. Dengan zikir, dengan Quran, dengan keimanan tadi. Nah, inilah yang kemudian perlu kita ketahui bersama ya. e, Tujuan dan pendidikan dari kenapa kita harus sekolah Kenapa kita harus belajar Karena hal-hal tadi yang saya sebutkan Dan yang berikutnya adalah e, At-Tarbiya al-Iktisadiya ya. E, ya. Ini yang, yang ke-7 ya? Iya, yang ke-6 Yang ke Uh, Atau at-tabiha limania, at-tabiha al-akhlia, at al-akhlaqiyah, al at al-istimaiyah, al-istimaiyah al satu ya, oh iya al-istimaiyah ketinggalan satu ya, al-istimaiyah, at, l -l l at al an-nafsiah, terus sama at-tabiha al-ekspodiyah. Nah seharusnya juga ketika kita seharusnya juga ketika kita ketika kita belajar ya kita ini tahu dan kita bisa manage uh, uang kita, kita bisa manage E, pemasukan dan pengeluaran kita Kita juga tahu bahwa Mana harta yang halal dan juga mana harta yang haram. Saya kira ini tujuh poin e, Penting kenapa kita harus belajar Atau kenapa kita harus kuliah ya Dalam, dalam hal ini, dalam pertanyaan Rakul tadi, mm -hmm. ini adalah jawabannya Karena tujuh hal ini Harus kita kuasai Jadi, tarbiah al-imaniyah Bagaimana memang ke puasa iman adalah Al-Qaulubilisan e, al, -al janan walamalubiljawareh. Nah kita harus tahu apa yang kemudian bisa menaikkan dan menurunkan keinginan kita. Hmm. Terus kemudian yang kedua ya akhluiyah. Bagaimana kita ya, menyampaikan ide dan gagasan kita kepada orang lain. Bagaimana kita bisa membuat berpikir orang berpikir kemudian. Iya berpikir kritis uh, menerima pendapat kita dan lain sebagainya. Kemudian tarbiyah akhlakiya, bagaimana kita berakhlak dengan akhlak yang baik dan tarbiyah alistimai ya setelah akhlaknya ini, masyarakat. bagaimana kita mampu untuk bersosial dengan orang lain ya bersosial dengan diri bersosial dengan keluarga dan bersosial dengan masyarakat itu harus eh, diketahui juga kemudian yang berikutnya adalah terbihan nafsiah. nafsiah bagaimana kita bisa memanage psikologi kita dan terbihan jasa bagaimana kita juga bisa memanage jasad kita? jasad kita ya karena banyak sekali orang-orang yang terpelajar tapi ternyata mereka juga nggak enggak peduli dengan jasa mereka makannya sembarangan eh, kemudian nggak pernah olahraga iya, dan lain sebagainya dan yang terakhir adalah terbiak elektrisodia atau pendidikan eh, ekonomi kita harus tahu mana sumber yang halal dan mana sumber yang haram dan kita juga harus tahu bagaimana memanage eh, pengeluaran dan juga pemasukan kita itu rakul, kurang lebihnya seperti itu oh, jadi gitu ya. uh, sebenarnya Esensi dari kenapa sih kita belajar tepatnya Setia bukan sekolah ya Setia Iya, iya Kewajiban nah. karena kewajiban kita tuh sebenarnya adalah untuk belajar dan bukan sekolah sebenarnya Setia Tapi untuk belajar bukan iya, sekolah Sekolah enggak wajib hmm. Karena sekolah itu hanya wadah. untuk orang-orang yang dikuit Oh iya <laughs> Dan sekolah cuman sebagai wadah sebenarnya Setia Wadah iya, untuk hanya belajar Iya wasilah lah Wah, silakan. Iya. Karena tadi kan orang itu terbagi menjadi dua, ada yang apatis dan ada yang inisiatif. Nah. Kalau orang yang inisiatifnya tinggi, ya mereka sekolah, nggak sekolah, nggak apa-apa. Iya, tapi kan sekarang kita justru orang belajar, inisiatif kita, kita bisa kita belajar, belajar dari mana-mana, setiap ya? di masa. Sampai nah, iya. kayak masa PJJ gini, set ya, dia bisa memanfaatkan internet terus iya. di rumah gitu, set ya. Hmm, jadi...